Tak tahu nak habiskan ke Sedap weh tapi use. Hi guys assalamualaikum Okey, hari ni aku nak cuba Sam yang terbaru Yaitu sam yang kuadro cheese Nampak ni kuadro cheese Okey, Ni aku beli kat Shopee Satu pack besar tu dalam rm ringgit macam tu lah Padahal tengok Shafiqah Hamidun makan Hari Jojo makan je sedap je So aku nak cuba jugalah Harapnya tak pedaslah untuk aku kan. Sebelum aku makan, korang jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel aku. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih pada yang sudah suruh di subscribe selama ni, okey? Depan aku ni, aku sediakan sosej je lah. Aku malah eh, nak buat, nak goreng tu tadi macam malah. Ni macam dah kering aku punya cheese tu. Tak jadi. Keras. Oh. Ah, nampak dia dah beku cheese. Okey, sebelum makan, mari kita baca dulu. Bismillah. Buat air soda lemonade, uh, on biru guys. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita rasa dulu ya. Aku berdua tak tahu nak buat video apa, so... Malas pun malas, tak ada masa. Lagi-lagi bulan -lagi puasa. Okay, korang. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. pedas je. Wei, aku nak prank ke? Orang lain kata pedas. Aku kena tambah cheese kot lagi. Kenalah aku tak goreng ni Aku Ni je. Ha Ya Allah, missing pula. Ha ya, sausage. Bismillah. Eh, weh. Aku tak tahulah boleh habiskan kentap. Nampak aku kenyang gak ni. Tadi bubuka aku alas suka perut sikit, takkan nak makan terus kan. Pedas weh. Tapi sedap lah. Cheese dia kuat lah daripada yang cheese biasa tu. Tapi pedah, Weh, tinggi aku tarik. Nampak ni. Aku tak pedah aku letak lah semua. Ya Allah. <tuh> lemah aku ni. Duduk dia di. Hmm. Big bite. Kalau macam apa yang pedih? Keras susi. Oh. Eh, Saya rasa seksa Kalau sebab aku asyik ulang, ulang minum Mungkin sebab aku pun dah lama tak makan pedas Macam mana nak habiskan Dah gila Bibis aku rasa kebas kat sini Memang tak boleh minum Tapi dia rasa dia lebih sedap lah Lebih berlemak Cistu tapi masih pedas Orang lain makan redact je Tak tahu nak habiskan ke Sedap weh, tapi terciduk, gue terciduk. Aduh lah lama sangat aku masak, tu baru je dia dah kenyal, macam kenyal-kenyal. Dia -kenyal. kering. Pedahlah, kuis-kuis. Cukup lah sampai sini, tak ada sambung video ni. Hmm. Minta maaf aku tak dapat nak habiskan. Depan ni, aku kena relax-relax dulu. Sebab dah lama juga tak makan, sambil yang pedas rasa. Level pedas aku level kanak-kanak. So, yang cheese ni pun aku tak boleh pedas. So, kena buat sendiri yang ramis peringat. Tu okey dah sikit. Okey. Tapi dia sedap. Cuma pedas lah untuk aku. Aku mungkin lepas ni kena kurangkan dia punya uh, sauce tu. Okey. Tambah lagi cheese. Apapun. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Okay. See you guys in next video. Bye bye.